tapi ya kan tapi susah bagi kita untuk belajar ya kan untuk fokus belajar di situ karena harus benar-benar meluangkan waktu beberapa bulan sampai beberapa tahun untuk belajar mengenal nada ataupun belajar mengucapkan nada itu sendiri guys. Nah, di sini ada sebuah video yang berkenaan dengan hal demikian yaitu duet dahsyat dua generasi Koriah dari Malaysia di MTQ Antar ke-59 di Malaysia. Oke, okay, saya penasaran sekali guys bagaimana istilahnya duet dahsyat dua generasi Korea ini guys. Dan kebetulan ini berasal dari Malaysia. Oke, okay, langsung saja saya sudah penasaran. Kita dengarkan bersama. Let's go. Masya Allah. فَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا Masya Allah. Al-Wazina yufuun Wa ما أمر الله به أي يصلي ويخشون ربهم الله ويخشون ربهم ويخافون Masya Allah tinggi banget Masya Allah الله وَإِذْ رَأَوْنَا السيئة السَّيِّئَةَ لهم لَئِنْ كَانُوا ما وصل الحامل Allah الله oh, الله الله الله والذي Cũng có Allah Ma Allah Masya Allah Maşallah. Allah. Allah, masya Allah. Masya Allah Maşallah. Allah. <تصفيق> الله يا الله ما شاء الله كذلك أغسلناك في أمة قد خلت الله Allah, masya Allah. Allah, masya Allah. Sudah <Sessizuk> <Sessizuk> Allah Allah Akbar. Masya Allah. Dan sangat-sangat merdu sekali guys. Suara daripada dua generasi ini dan mungkin ya yang jilbab merah itu adiknya dan jilbab yang satunya itu adalah yang pink itu adalah kakaknya. Tapi di sini suaranya betul-betul bagus banget. Ada Fibranya Dan juga tinggi banget yang kakaknya itu Saya anggap kakaknya aja yang pink itu ya guys ya Dan itu memang Ya hati kita lembut Dan tidak terasa 14 menit Kita mendengarkan Daripada pembacaan ayat suci Al-Quran Yaitu dengan Irama-irama yang sudah saya sebutkan Tadi ya guys ya Pasti teman-teman tahu yang pernah belajar kori, pernah belajar murotal dan lain sebagainya Dan Masya Allah tanpa kata-kata saya tidak bisa ngapa-ngapain lagi Karena memang betul-betul bagus banget ya guys Dan ini adalah dua generasi koriah dari Malaysia guys Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini Tetap cintai Al-Quran ya Belajar membaca Al-Quran Karena belajar-belajar membaca Al-Quran itu wajib hukumnya teman-teman sekalian ya jadi kadang kita berpikir ya Orang Islam tapi nggak bisa baca Al-Quran itu sangat-sangatlah rugi Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Jadi buat teman-teman semua jangan pernah menyerah Jangan pernah putus asa untuk belajar Al-Quran Belajar dari awal tidak apa-apa Jangan pernah malu Karena lebih baik belajar daripada tidak sama sekali Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Saya Pemiru diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh